Bakal ada vlogkah di channel YouTubenya Roy Ricardo, atau mungkin di channel YouTubenya Leslar Entertainment yang akan bangkit kembali. persahabat. di sini ada, tentunya momen pantun bersahabat ya, dari Roy Ricardo yang tentunya bersahabat ya, diberikan kepada Rizky Bilar. Pertanyaannya, namun Papa juga memberikan sebuah pantun: "Pertanyaan artis-artis apa?" kata-kata papa bilar yang bikin ramai kemarin satu jagat Indonesia tahu ramai beritanya Roy Ricardo pun bersahabat, ya tentunya berpikir kira-kira apa jawabannya ternyata persahabat- jawabannya ini dari papa bilar Lesti kebanting dan tentunya persahabat punya Lesti kejora pun hanya bisa ketertawa saja Kata bunda Lesti Lesti kejora sayang Masya Allah Bersahabat Gak ganti nama Kata bunda Lesti <laughs> Ini cute banget Membuat kita semakin penasaran Mudah-mudahan ada vlognya Kita berharap banget yang selama entertainment Akan bangkit kembali Dan tentunya akan kembali Menyuguhkan kebahagiaan Kejutan untuk kita semuanya Momen ini pun diunggah kembali Alayakun keurusan Sekalian Kita lihat kalimat caption Yang ditulis di unggahan ini Wah, apa nanti akan ada vlog? Doakan saja mudah-mudahan ada vlognya, prasahabat. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan, salah satunya dari akun bintang.kecil26.12. Bininya aja ketawa, berarti yang ngomong dibanting perlu diproses, karena memberikan kesaksian palsu. Hayo, siapa yang ngasih kesaksian pertama? Karena itu yang bikin heboh, tuh prasahabat, ingat. Bunda Lesti Kejora aja, itu ketawa saat Bapak Bilar bilang Lesti Kebanting. Kemudian juga persamaan kita simak ada tanggapan lain dari akun Instagram. Ulinas ke Azwar mengatakan di kalimat komentar, ini kalau ada vlog, yakin trending. Apalagi Youtube Bang Roy gampang trending, katanya. Siap-siap aja, bakal trending. Mudah-mudahan secepatnya ada vlog terbaru dari Lestler Entertainment, walaupun... Tentunya kolaborasi dengan orang lain, kita selalu menyaksikan, selalu mendukung karya-karya idola kita. Dan selanjutnya persahabat kita simak juga di unggahan Papa Bilar, satu jam yang lalu, mengunggah sebuah postingan. Ini tentunya DM dari netizen. Perhatikan persahabatnya percakapan pesan dari netizen kepada Papa Bilar, mau kondo katanya tuh. Pantesan nggak mau cerai, ternyata umpang hidup sambil emot ketawa. Papa B hanya membalas, WK-WK, iya siap, atur lu aja, katanya tuh. Dan ternyata di sini juga meminta maaf nih persahabat, ya. Ada kalimat permintaan maaf. Maaf ya bro, kalau kata-kata gue menyinggungmu, gue ngakak banget lihat postingan terbarumu. Gue salut amin lu, sabar dan sabar. Padahal dihujat ribuan netizen, tapi kamu tetap kuat, sukses selalu, dan bahagia selalu bersama keluarga kecilmu. Kita lihat bersahabat unggahan hasil kedua dari Papa Bilar. Saat tanah Arab Saudi mulai menghijau, tanda kiamat, ini pertanyaan juga bersahabat ya, tanda-tanda kiamat sudah muncul. Tanah Arab Saudi mulai menghijau. Kita simak juga ke caption yang ditulis oleh Bapak Bilar. Ketika lo hobi menghujat, lo gak sengaja lihat berita. Tanah Arab menghijau dan Danau Tiberias mulai mengering. Namun di kolom komentar pun persahabat, di sini banyak tanggapan yang diberikan. diantaranya dari Ustaz Suki Al-Buguri mengatakan Pak Bilar. Itu hanya mengatakan Pak Bilar saja nih Ustaz Suki Albuguri Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. galerin Abang El mengatakan, Bang maaf nih, bisa yuk jangan abginian, kita berusaha untuk bodo amat sama haters. Jadi Bapak juga bisa ya, yuk belajar pelan-pelan Untuk gak gubris para syaitan setan Di Durjana katanya itu bersahabat Mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu diberikan Kebahagiaan Dan semoga idola kesayangan kita selalu Dikelilingi oleh orang-orang baik Selanjutnya bersahabat, kita simak juga di ig igasnya Bang Boreal Empat jam yang lalu, mengunggah foto Namun kita dibikin salvak juga Kalimat yang diunggah Di postingan ini Masalah adalah cara sang halik untuk membuat kita dewasa Jangan lari darinya tapi hadapilah Hanya mereka yang membuat kita bijaksana Ini kata-kata bijak dari pampuril Kemudian juga persahabat kita lihat Dengan Papa Bilar 2 jam yang lalu Memposting foto Kak Mary Dan kita lihat persahabat Papa Bilar juga mendapatkan angpau dari Kak Mary Masya Allah Begitu banyak orang-orang baik Yang mensupport yang mencintai Leslar Family Berharap banget ya, bakal ada kejutan, ada kabar baik dari Lesar Entertainment yang paling ditunggu oleh kita semuanya, warga Konoha.